Akhirnya, akun Youtube Bosman Mardigu R.I.P. Rest in Peace. Akun ini akhirnya berhasil ditutup setelah puluhan kali dicoba, ditutup, dibungkam, dan akhirnya mereka berhasil membungkamnya selamanya. Sebagaimana semua orang tahu, sejak Juni 2019, pertama kali video narasi Bosman mengudara di Youtube adalah merupakan satu-satunya video narasi beraliran geopolitik dan geoekonomi untuk sahabat muda, kaum milenial dan zilinial, belajar cara cerdas bernegara. Mengajari anak muda yang berusia 40 tahun ke bawah mengenal otot pengetahuan lain akan banyak cara bernegara yang lain berekonomi dan membangun nation interest NKRI garis lucu tujuannya memberikan visi bernegara agar pada tahun 2045 100 tahun usia negara Indonesia atau disebut Indonesia emas Indonesia merupakan negara superpower di tahun 2045 tidak mudah memberikan pelajaran ini karena sang pejabat ataupun siapapun pemangku kepentingan politik di Indonesia tertohok-tohok egonya dan jabatannya kalau pemahaman cara cerdas bernegara 2045 ini masuk ke benak anak muda sekarang. Jabatan mereka dan kebijakan mereka yang saat ini berbasis kepentingan kelompok pasti buyar. Untuk melindungi mereka yang berkuasa ada lebih 20000 ribu buzzer rupiah yang bermain cantik di berbagai media. Tujuannya membenarkan kebijakan pejabat, menyiapkan pemikiran bahwa sadar masyarakat jauh sebelum kebijakan diterbitkan atau bahasa akademinya adalah masyarakat harus diframing Sehingga keputusan nantinya terlihat benar. Walaupun faktanya menguras sumber daya alam, hutang negara bertumpuk, kekayaan negara berputar di elitis dan tetap harus terlihat benar kebijakan itu. Kembali ke YouTube Bosman, maka cara menyerangnya adalah dengan komplain atau membuat laporan ke YouTube bahwa video-video channel Bosman menyalahi konsensus WHO, ada unsur porno, ada hoax, disinformasi, menghasut, dan banyak hal dilakukan demi video tadi tidak mengudara dan channel ini ditutup. Selama 2 tahun, ada 171 juta viewer. Kalau satu orang menonton 10 video, maka diperkirakan 17 juta manusia Indonesia terpapar video botman. Masih kecil dibandingkan 170 juta mata pilih 2024 nanti. Namun masih tiga tahun lagi. Apa yang terjadi kalau video-video ini tidak dibungkam? Jangan-jangan 100 juta orang bisa terpapar. Sekali lagi, bisa 100 miliar viewer video ini tercapai. Bisa 100 juta manusia Indonesia terinform. Maka New Mind menjadi platform bernegara tidak bisa dipungkiri lagi di tahun 2024. Sebuah fakta adalah 20 tahun ini sudah berjalan. Tiga tipe alih Pemerintahan yang tidak membuat Indonesia menjadi negara superpower mau berkuasa lagi di tahun 2024. Masih minta jabatan, bayangin padahal mereka tidak membuat Indonesia menjadi negara superpower. Newman jadi tidak boleh ada panggung di media mainstream. Bosman sudah tidak ada tempat di media sosmed, lah tempatnya. Makanya, usaha terakhir adalah Bungkam Pakai Buzzer. Untung beberapa sahabat sudah re-upload video-video bosman. Sekarang, sahabat perintahnya adalah naikkan segera 600 video tersebut dimanapun. Sebanyak mungkin channelnya Sebarkan dan pastikan 1 miliar viewer tercapai segera Melalui akun Anda sahabat pejuang sepemikiran Indonesia Superpower 2045 Selamat datang Bosman Marigo Official Channel Youtube